Jadikanlah ini Kenangan yang Hanya satu pintar Yang terakhir Jangan adalah yang bersedih waktunya telah tiba pamitu pergi sudah tiba waktu